Bahwa bangsa ini inginnya memberi sama negara Sehingga negara ini mudah merdeka Coba kalau semua orang miskin zaman itu bermental ingin mendapat Ribut proposal, nyalahkan ini Nggak didata miskin tersinggung, kan capek Jadi ini memang zaman akhir ya, keane orang Nggak didata miskin itu tersinggung Kalau besana nyari yang kaya, tapi kalau ada sumbangan nyari Sebagai yang miskin Jadi kalau tanya solusi khas ulama kita belajar dari perang dateng usul itu orang yang miskin semuanya urun nah barokahnya urun itu kemudian mereka bermental patriotik barokahnya patriotik yang kaya yang miskin yang pinter semuanya berkontribusi untuk menyumbang negara akhirnya negara ini bisa merdeka sebelum terbentuk TNI sebelum terbentuk polri